Selamat pagi, Teruna. Selamat bertemu kembali dengan Kak Gardin pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, Kak Gardin mau mengingatkan untuk mengambil Alkitabnya, karena pagi ini kita akan bersama teduh bersama-sama. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaanmu kepada kami. Kami telah tidur dari tadi malam hingga pagi hari ini. Kami bangun dengan sehat dengan kondisi yang menyenangkan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkatmu. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita ya. Yaitu kita buka pada surat Yohanes yang pertama. pasal 5 ayat 17 hingga 20. Silakan, setelah adik-adik buka. Adik-adik bisa baca dalam hati. Nanti Kak Garni akan memandu dan membacanya dengan suara kelas. Yaitu surat Yohanes yang pertama, pasal 5, ayat 17 hingga 20. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Makan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang, dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar, dan hidup yang kekal. Baiklah, demikian firman Tuhan. Sobat Runa, menjelakannya dari suratnya, penulis memperlihatkan konsistensinya dalam hal meyakinkan pembacanya agar tetap hidup dan tinggal di dalam Tuhan Yesus apapun yang sedang mereka hadapi. Ada dua alasannya. Pertama, karena Yesus Kristus telah melepaskan orang percaya dari kuasa dosa. Hal ini bukan berarti bahwa orang Kristen sama sekali tidak berdosa ya. Namun demikian, orang Kristen tidak berjuang sendirian, karena ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga dan melindungi. Mereka tidak akan pernah salah dalam perjuangannya melawan dosa. Karena si jahat tidak dapat menjamahnya. Hal tersebut sebagaimana lirik lagu KJ 436. Seperti ini liriknya. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Alasan yang kedua. Nah, karena Tuhan selalu berada di pihak orang percaya. Ketika orang percaya menghadapi dunia yang berada di bawah kuasa si jahat. Lalu orang Kristen melibatkan Tuhan dan memerangi kuasa kejahatan, maka ia tidak akan tinggal diam, untuk membiarkan. Sebagaimana kesaksian Roma 9 ayat 31. Bunyinya seperti ini. Sebab itu, apa-apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu jika kalah dari pihak kita, siapa yang bisa melawan? Membaterunah selaku anak-anak Tuhan masa kini. Kita bisa saja menghadapi tantangan yang besar oleh sebab itu kita diajak untuk terus hidup mengenal Tuhan dan tinggal di dalam Dia. Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kita untuk dapat memikirkan, untuk dapat memutuskan mana yang benar dan mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu artinya kita akan selalu menjadi turunan turunan yang seluruh perasaan, pikiran, perkataan dan perbuatannya penuh dengan kebaikan. Serta kebenaran yang menyukacitakan menyuka hati Tuhan. Baik di tengah keluarga, sekolah, maupun pergaulan dengan teman-teman. Mari kita baca doa kita seperti ini. Ya Tuhan Yesus, hanya dengan hidup mengenal dan di dalam engkau, aku akan senantiasa dijaga maupun dilindungi dari kuasa kejahatan serta perbuatan dosa yang mendukakan hatimu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, mengucap syukur untuk firmanmu pada pagi hari ini. Terima kasih telah menguatkan kami bahwa kami tidak akan kalah melawan dosa. Terima kasih telah mengirimkan putramu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus kami, sehingga kami menjadi manusia pemenang, dan kami tidak terpisahkan dari kasihmu. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjalani hari ini, sertai kami Ya roh kudus ketika kami harus melawan dosa. Pada hari ini dan hari-hari berikutnya. -hari. Dalam nama anakku, Yesus Kristus, Juru selamat kami yang hidup. Amin. Nah, demikian serata teduh kita pada pagi hari ini. Silakan teman-teman dan sobat teruna lainnya boleh beraktivitas Dan jangan lupa ya, untuk jaga jarak, mengenakan masker, dan juga cuci tangan. Dadah!